yang dua ini. Nah, ini 1/6. Oh, ini. Enggak ada ini. Ya. Nah, logaritma yang C ini. Ya. Ini dia jadi digabungkannya dengan perpangkatan, Mil. Ya. Nah, 2 log 16 ya. Nah, berpangkat lagi dia. Ya. 16-nya dipangkat ke. Kalau ini kan pajak jadi dia pangkat lagi 2 ya. log. 16 kan 2 4 mil. Nah, dipangkat lagi 8 X min setengah per 2 ya. Nah, ini jadinya kaget. 2 log 2 eh? berpangkat bagi 2, 2. Nah, dikali ke dengan 8 min setengah. Jadi, 2 log 2 berpangkat 16 x min 1. Nah, kalau ini kita jadi ke penghali 16 ek min 1, pangkatnya si dua tadi ingkan dikali dua log dua ya. dua log dua itu satu, nah satu dikali 16 belas x 1. satu hasilnya tadi uji soal delapan, ya. nah jadi kalau kita pindah ruas ke 8 sama dengan enam belas x 1, satu delapan tambah satu sembilan sama dengan 16 belas, ik, jadi enam ya. belas Nah, 9 per 16 jadi kita masuk ke pertanyaan soal 4 per log X. Nah, jadi 4 per log 9 per 16. Nah, sebelumnya kita ubah dulu sederhananya. 9 per 16 itu sama dengan 3 per 4 pangkat 2. Nah, kalau nanti ubah, sebenarnya sama dengan pokok, 3 per 4 itu dia jadinya. Empat per tiga, empat satu, 4/3 tiga, empat per tiga, empat per tiga, empat per tiga, 4 per 3, minus eh. oh. 4 per 3, 4 per 3 min, duo. min duo kali 4 per tiga, empat per tiga, nah, empat per tiga, empat per tiga, empat per tiga, empat Perpangkatan, ya, kalian memang harus paham rumus-rumus ini tadi. Dasar, ya. tuh, ya, untuk nomor 4 ya. Oke. kita lanjut eh. kalau ada pertanyaan langsung ya eh. unmute hanya ke ya eh. nah. nah ini logaritma-logaritma juga ini Eh kalau ini kita pakai sifat pertama kita kumpul ke yang penjumlahan ini dia dikali berarti numerusnya jadi x dikali x akar 4 dikali y xy akar pangkat 4y itu pembilang nah penyebutnya jadi log x tambah log y itu log xy nah, ini berpangkat minus 3 per 2 nah ini jadinya kaget x nya kumpul kakek, x pangkat 1 ditambah 1 4 berarti 5 4 yang ini X-nya pangkat satu tambah 4 perempat. 4. Terus Y-nya, pangkat 1, ininya nya 1 juga, sama seperempat. Ya. Nah, Jadi kalau kalian sederhana, ke pangkat dari si pembilang itu jadinya 5 perempat 4 tambah 4 sembilan perempat ya eiknya eh. sembilan perempat nah y nya itu dua tambah satu perempat sembilan perempat nah karena pangkat dia sama ini bisa kita sederhana guys, nah ini tadi jadi kakek ini log eik Pangkat 9 per 4. Per log XE. Nah, berpangkat min 3 per 2. Jadi kaget sini 9 per 4. Dikali log XE. Per log XE. Nah ini berpangkat minus 3 per 2. Coret log XE, log XE. Jadi 9 per 4 dipangkat ke min 3 2. 9 per 4 itu 3 per 2, eh, pangkat 2. Dipangkat lagi min 3 per 2. Jadi min 3 2 kali 2, min tigo. nah 3 2 pangkat min 3, ini berarti 2 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 nya 8, 3 tigo pangkat 3 nya 27. Jadi 8 per Dua tujuh, yeah. ya. Kayak nih, soalan kedua, ya. Yeah. Nah, itu ya. Yeah. Nah, oke, okay, nomor tiga belas, coba jaki baca caki soal ini, bentar kak ada seorang ya, kak iya sudah kedengeran. ada jika tiga log X per 3 log W sama dengan 2 dan X Y log W sama dengan 2 per 5 maka nilai dua log W per 2 log Y sama dengan eh, adalah... ini jadi kita dua log w dua log y ini ini bisa kita pertanyaannya manipulasi dulu y log w ini yang dari ditanya itu ya nah, ini biar lebih simpel karena ngapo di sini kakek kalian bisa nyimpel ke juga yang di dua ini dua ini sama dengan sebenarnya w log x jadi kalau kalian ngambil dua pembilang dari pecahan ini ini disubstitusi jadi kakek x y log w sama dengan W log X. eh2nya diganti dengan persamaan pertama per lima. Nah ini kalau kita ura itu. Dia bisa jadinya lima ini pengali sebenarnya. Jadi lima dikali X Y log, log W. Sama dengan W log X. Nah kaget. di sini ini kalau nak kita ubah lagi log w per log e ya. nah ini log x per log w ya. nah kalau nak ubah biar dia hilang ya, ini sebenarnya dikali silang ya. Dikali silang, tapi tidak memecahkan hasil. Ya. Nah, kalau kita bongkar dari sebaliknya, dua ya, per 5 ini kita ubah jadi log w per log x e, y. Tapi bilangan pokoknya kita ubah jadi x sama x. E. Nah, ini manipulasi kedua kita coba. Jadi, kalau x log w kembalikan dari W log X, jadinya setengah. Kalau penyebutnya jadi X log X tambah X log Y. Okay. Jadi ini kalau kita kali silang, 5 kali setengah, 5 yeah. per 2 dikali setengah, sama dengan X log X ditambah X log Y nah ini jadinya kaget x log x itu 1 ya tambah x log y sama dengan 5 per 4, jadi x log y nya sama dengan 5 per 4 dikurang 1 itu 1 per 4 jadi, x log y nya 1 4, jadi ini sebenarnya y log w ini kalau nak kita manipulasi, boleh dia jadi market pakai log W per log Y. Ini kasih bilangan pokok X dah X log Y nya tadi 1 4. X log W nya dari pucuk. seper dari W log X. Jadi setengah. Setengah bagi 1 4 jadinya 2. Nah itu ya. Jadi kalau kita mentok di satu jalan. Nggak usah kita pakai yang di pucuk tadi. ya Kita tukar. nah Jadi yang lebih simple kita substitusi langsung ke persamaan 2 ya. Tuh, ya Oh ya, kita lanjut deh ya. nomor 14 nih cobaok ini Fajri Coba baco Alah. Yuk Jeri, baca lah Jeri. Nomor 14 Jeri. Soalnya. Enggak muncul Ada, ada. Ada, ada. Ada ya. Nah, ini 14. jika P sama dengan A log 2 A pangkat 2 B log 4 maka 1 per P sama dengan. oke jadi kalau ini kita manipulasi juga sebenarnya manipulasi kalau nak langsung kita seper P ini kan substitusi sebenernya. seper A log 2 dikali A kuadrat B log 4. Nah, kalau anak kita seper ke itu, kan boleh 1 kali 1, tetap 1 tadi kan. Jadi ini kayak -kaya seper-sepernya ini, diubah jadi 2 log A dikali 4 log A kuadrat B. Nah, kalau kita ke 4 itu sama B 2 pangkat 2 kan. Kalau a kuadrat B itu eh nah pangkat 2 kali B. Nah, itu dikali dengan 2 log A. Nah, jadi oke okay, di sini diuraikan lagi, ya. Apa yang diuraikannya itu dari 2 4 log A kuadrat B tadi ya. Nah, kita jadikan ini 2 log A dikali A kuadrat B ini boleh ya. Ini pak, pangkat 1. Jadinya dikali setengah dikali 2 log A kuadrat B. Nah, kalau kamu nak ngubah jadi koeficien, setengahnya boleh. Tarak depan, weh. Setengah dikali 2 log A kali dua log a kuadrat b. Nah, dua log a kuadrat b ini diurai ke jadi dua log a pangkat dua dikali ditambah dua log b. Nah, ini kaget dua dikali dua log a tambah dua log b. Nah, dikali lagi dengan dua log a dikali setengah. Nah ini jadinya gak, setengah dikali 2 log A, dikali 2 log A, dua, dikali 2 log A ini boleh, setengah dikali 2, dikali 2 log A nya pangkat 2. Eh. Nah yang keduanya, setengah dikali 2 log A, dikali 2 log B. Jadi setengah kali 2, 1. Nah ini 2 log A, pangkat 2. Ditambah setengah dikali dua log A, dikali dua log B. Nah, itulah pilihannya. C, okay. Okay, 14, ya, oke, okay, empat ya? Oke, Pak, soalnya sudah. Ya. Nomor 15 nih dia dalam bentuk persamaan kuadrat ya Jadi kalian harus misalkan dulu 2 log x ini anggap misalnya m ya Jadi kakek ini m kuadrat ditambah m sama dengan 6 Atau m kuadrat plus m min 6 Jadinya m plus 3 dikali m min 2 ya. Nah kan ada 2 kemungkinan nih Bisa pertama m plus 3 nya yang sama dengan 0 jadinya M sama dengan M3. Eh? Nah, Yo, ini mentok. Eh, kalau nak pakai cara penguraian ini Lebih baik kalau nak mudah X1 kali X2 ini kaget dari penjumlahan logaritma ya Dia kaget kalau kalian dapat ke. Sebenarnya ini M1 ini. M2-nya kan sama dengan 2. Kalau rumus M1 tambah M2 itu sama dengan min 3 tambah 2, jadi 2 log x1 tambah 2 log x2, sama dengan min 1 ya. Nah, jadi kakek, kalau ini 2 log x1 x2 perkalian logaritma, jadi ini sampai 2 pangkat min 1 sama dengan x1 x2, itu sama dengan 1 per 2, ya. Oke, okay, mudah-mudahan dua soal ini habis ya. Kita goyari ini. Nah, jika P kuadrat plus P log 2 sama dengan 3 log 5 per 2 log 5 dikali 3 log 8. Ini kalian ubah dulu ini ya. ke. Jadi, 3 log 5 dikali 5 log 2 dikali 3 log 8. 8 3 log 8 diubah jadi 8 log 3 ya. Nah, ini coret log 5 log 5 habis. Nah, habis tuh. Jadi 3 log 2 ya. 8 ini diubah jadi 2 pangkat 3. Nah, 3-nya pangkat 1 jadi ini sebenarnya seperti 3 dikali 2 log 3 ya. dikali 3 log 2. Nah, 3 log habis, 2 log 2 habis. Jadi seperti 3 itu yang si p plus 4 log 2 tadi. Nah, kalau kamu jadi ke perpangkatan eksponen, P kuadrat plus 4 pangkat sepertigo sama dengan 2. Jadi kalau ngilang ke si sepertiganya pangkat 3 kegala kedua ruas, dua pangkat 3 delapan sama dengan P kuadrat tambah 4. 8 kurang 4 jadi 4. Eh. P-nya sebenarnya plus minus dua Tapi karena dia nak minta P lebih dari nol jadi harus P yang positif nah, jadi tinggal substitusi dua 2 ditambah 2 kuadrat log 16 itu 2 pangkat 4 eh. jadi 2 ditambah 4 per 2 dikali 2 log 2 2 log 2 1 bagi 2 2 2 2, 2 jadi 4 i eh. e, jadi nomor 16 kalau eh. nah, nomor 17 A log sama dengan 4 log x e. Dan B sama dengan 2 log x jika 4 log B tambah 2 log A, ya, sama dengan dua. nah ini 2. Nah ini 4 ini bisa diubah nih, 4 ini kalau bentuk sederhananya 2 pangkat 2 log x, pangkat 1 ya. Nah ini sama dengan 12 dikali 2 log x. Jadi 2 log x tadi sama dengan B, jadi setengah kali B itu sama dengan A. Nah, jadi kalau kalian nak ubah a plus b ya ini kan 4 log b-nya berarti 4 log b ditambah 2 log a-nya kan sama dengan b/2 tadi nah jadi di sini 4 log b sama dengan si a tadi 0 ya, ini 2 pangkat 2 log b tadi kalau dua log b per dua berarti dua log b dikurang dua log 2. ya. Nah, jadi kaget di sini pangkat dua log b pangkat satu itu sama dengan setengah dikali dua log b ditambah dua log b min dua log 2, min satu, ya, sama dengan dua dua tambah satu tiga setengah tambah satu dua log b ini jadi 3 per dua. 3 bagi 3/2 2 eh. Jadi 2 2 log b. Berarti b-nya 2 pangkat 2. Soalnya 4 deh. Nah itu. Terkasih eh. ya. Nah. Tiga soal. Sama empat soal deh. soal ini. Ada yang tanya Kak? Tujuh soal pertama nih. Aman ya? Eh? Jaki. Hmm. Ada apa Apa ini yang sejati-jati? Aman, Kak. Logaritma ya, Mas, ya? Uh -uh. Tinggal review ya, kasih videonya ya. Oke. Di kolong, Oke.